Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Sripno Kali ini akan menyampaikan Materi Selamatkan Makhluk Hidup Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran yang pertama Marilah Sebelum kegiatan Belajar mengajar kali ini Kita laksanakan Kita terlebih dahulu Berdua bersama-sama, semoga dalam kegiatan pembelajaran kali ini dapat berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Mari kita belajar, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama: "Bismillahirrohmanirrohim". Sekarang, saatnya kita menjelaskan untuk perkembangan pada tumbuhan secara tidak kawin atau vegetatif perkembangbiakan secara vegetatif ini ada dua yang pertama adalah alami yang kedua adalah buatan yang termasuk perkembangbiakan vegetatif alami yaitu spora umbi batang umbi lapis, umbi akar, akar tinggal, tunas, baik tunas adventif, geragih atau stolon dan spora. Itu yang berkembang biak secara vegetatif alami. Sedangkan yang secara buatan yaitu ada mencangkok Okulasi, atau menempel, menyambung, atau mengenten, merunduk, dan stek, dan yang modern lagi namanya kultur jaringan, itu yang secara vegetatif buatan. Mari kita sebutkan contohnya satu persatu: vegetatif alami. Contohnya adalah spora. Tadi sudah saya katakan, spora. Sepora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Jadi, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Jika spora jatuh ke tanah, akan tumbuh tanaman baru. Jadi, jika jatuh ke tanah, misalnya tertiup angin, maka akan tumbuh tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Itu yang vegetatif alami. Sedangkan yang buatan, mencangkok, mencangkok, yaitu membuang kulit batang dan kambium lalu ditutup dengan tanah dan dibungkus plastik ataupun dengan serabut maupun dengan plastik sehingga tumbuh akar mencangkok adalah memperbanyak tanaman dengan cara mengelupas kulit batang induknya jadi kulitnya dikelupas contohnya adalah mangga, jeruk, jambu apa tuh keuntungan dari mencangkok? keuntungan mencangkok adalah tumbuhan itu cepat berbuah sifat sama dengan induknya dan pohon tidak tinggi jadi pohonnya tidak tinggi namun ada kerugiannya akar tanaman kurang kuat dan berumur pendek itu untuk mencangkok sepora dan mencangkok sudah jelas? kita lanjutkan tunas tunas adalah tumbuhan muda yang tumbuh dari tubuh induk tumbuhan tumbuhan muda yang tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan misalnya batang daun akar. Nah, tunas yang berasal dari batang, daun dan akar. Lah, itulah nanti akan tumbuh-tumbuh dari tanaman baru. Misalnya pisang, bambu. Tunas di samping tunas yang dari batang dan dari akar Ada pula tunas yang dari daun tadi Namanya tunas adventif Tunas adventif adalah Tumas yang tumbuh pada tepi daun ataupun akar Jadi yang tumbuh di ketiak daun atau akar Itu namanya tunas adventif nah, Ini terjadi pada tumbuhan Cocor bebek sukun dan kesemeg ya. itu untuk tunas risuma jahe lengkuas kunyit temulawak rumput risuma atau sering disebut juga dengan akar tinggal merupakan batang tumbuh mendatar dan terletak di bawah permukaan tanah jadi risoma atau akar tinggal ini batangnya itu menjalar di bawah permukaan tanah jadi risoma itu berbentuk mirip akar tetapi berbuku-buku seperti batang dan pada ujungnya terdapat kuncup Contoh tanaman risuma adalah jahe, lengkuas, kunyit, temulawak, kencur. Ini adalah rizuma. Selain rizuma, ada pula geragih. Geragih atau disebut juga tolon. Itu merupakan batang tumbuhan Yang tumbuh menjalar di permukaan tanah Kalau yang di bawah permukaan tanah namanya rizuma atau akar tinggal Namun yang di atas permukaan tanah namanya geragih atau stolon Contohnya adalah Stroberi Pegagan Atau antanan dan rumput teki. Itu geragih atau stolon. Berikutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun yang bentuknya berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi lapis akan tumbuh daun Sedangkan pada bagian bawah akan tumbuh akar, dan akarnya adalah akar serabut. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, bawang daun, bunga tulip, dan bunga bakung. Bawang merah, bawang putih, bawang daun, bunga tulip, dan bunga bakung ini adalah. Umbi lapis Selain umbi lapis Ada pula umbi batang Umbi batang Umbi batang adalah Batang yang tumbuhnya Di dalam tanah Umbi batang terbentuk dari batang Atau struktur batang tersebut Terdapat mata tunas jadi di batangnya terdapat mata tunas sehingga mata tunas itu akan tumbuh menjadi tanaman baru contohnya adalah kentang dan ubi jalar selain umbi batang ada pula umbi akar apa yang disebut dengan umbi akar umbi akar adalah Akar yang berfungsi menyimpan cadangan makanan Akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan Contohnya adalah Singkong Wortel Dahlia Lobak Berikutnya adalah Tunas Adventif Tadi sudah saya jelaskan bahwa tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada daun tepi atau daun akar. Masa, maksudnya, gini adalah pada tepi daun, ketiak daun, maupun ketiak akar pada tumbuhan. itu adalah tunas adventif. Contohnya adalah cocor bebek, sukun, dan kesemut. Itu untuk set, Yang secara alami Saya ulangi Ada umbi akar Umbi batang Tunas adventif Umbi lapis Rizuma Tunas Dan tadi ada satu lagi namanya Geragih atau Stolon Ini yang secara Vegetatif alami tanpa campur tangan manusia sudah tumbuh sendiri. Sekarang yang secara vegetatif buatan ada tadi mencangkok, kemudian ada stek. Apa tuh stek itu? Stek adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara menanam bagian tertentu dari tumbuhan tersebut. Jadi Memperbanyak tumbuhan dengan cara memperbanyak tanaman dengan cara menanam bagian tertentu dari tumbuhan tersebut. Pada bagian tanaman tadi ada mata tunas, sehingga mata tunas itulah yang menjadi tumbuhan baru. Mata tunas dibedakan pada tumbuhan ini terletak pada tumbuh tumbuhannya maka setek ini dibedakan menjadi tiga ada setek batang ada setek daun dan ada setek tangre ada stek batang setek daun ada setek tangre perhatikan untuk setek daun bahwa untuk setek daun itu perkembang biaknya dengan cara menanam bagian daunnya jadi daunnya yang ditanam contohnya adalah lidah mertua dan cocor bebek, jadi cocor bebek itu bisa tunas adventit, bisa juga setek daun Selain ceter bebek lidah mertua, ada pula yang namanya tanaman begonia. Yang berikutnya adalah setek batang. Setek batang dilakukan pada tumbuhan ketela, ketela pohon dan tebu. Yaitu perkembang biaknya dengan cara menanam bagian tanaman batang yang dipotong Potong yang selanjutnya adalah stek, yang ketiga adalah stek tangkai, yaitu dengan cara menanam tangkai tumbuhan itu, yaitu yang biasa di stek tangkai adalah bunga sepatu dan bunga mawar, itu stek. Sekarang yang buatan berikutnya adalah okulasi atau menempel Yaitu menyatukan tumbuhan yang bersifat Berbeda Dengan menempelkan mata tunas satu dengan tumbuhan yang lain Jadi yang ditempel adalah mata tunasnya Yaitu menggabungkan Sifat-sifat tanaman yang unggul dari dua jenis tumbuhan, contohnya adalah tanaman mangga aromanis dengan tanaman mangga mana lagi. Jadi nantinya menjadi tumbuhan baru tanaman mangganya itu besar seperti mana lagi dan rasanya manis seperti aromanis Itu menempel. Yang buatan berikutnya adalah mengenten atau menyambung. Yaitu menggabungkan batang bawah dan batang atas dari dua tumbuhan yang sejenis. Jadi yang disambungkan adalah batangnya. Kalau menempel tadi mata tunasnya. Contohnya tomat berakar kuat dengan tomat yang berbuah manis. Misalnya lagi tumbuhan yang dapat disambung antara lain Kopi, mangga, durian Kopi, mangga, dan durian Demikian materi yang sudah saya sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat bagi anak-anak semuanya Dan saya ucapkan terima kasih Selamat belajar Sampai ketemu dengan materi berikutnya Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh